Oh. oh kirain kamera belakang. Jadi, kamera e itu 4. Sudah cukup rambut ya Mas. Betul dong. Wes keren sekarang. Keren. Mantap. Musim gugur. <laughs> Nggak jadi ini dong. Recreating lagi. Nah. <laughs> Oke. Okay. Mana yang ganteng dua ini ya? Di tengah kayaknya ya yang tengah Orang Lai. cuma berdua Tukang mata bareng dari bukit ini. Iya yeah. Kenalin dulu Kutuk-kutuk Ini nanti jadi Hah?